Menemani santai pagi kalian saat ini Bang Wina akan menyuguhkan kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar Di kabar pertama kita awali dengan kabar yang sangat-sangat membanggakan Alhamdulillah untuk single sekali seumur hidup official musik video sudah tembus di angka 42 juta viewers di Youtube Alhamdulillah Kongretulasiion untuk sekali seumur hidup, single bunda lesti kejora tembus 42 juta viewers. Kita patut bersyukur, alhamdulillah begitu banyak dukungan untuk karya-karya bunda lesti kejora. Tetap semangat untuk warga konoha, support dan dukung terus karya terbaik seorang lesti. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di sini ada momen yang sangat membahagiakan juga. Momen haru rasanya ya, pasti kita semuanya menangis sih melihat momen ini. Saat setiap Bunda Lesti berpamitan cium tangan kepada suami dan kepala Bunda Lesti kejurang pun langsung diusap dielus oleh sang suami, Papa Bilar, Masya Allah. Bahagia terus rumah tangga mereka, rukun kembali rumah tangganya, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang ingin berniat tidak baik. Tak henti-hentinya doa terbaik selalu kita berikan untuk Lesti dan Bilar. Pasingan ini pun diunggah oleh akun Loyal Oscar for Leslar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Kok nangis gua ngedit ini? Aku gabung-gabungin cidukan-cidukan. Kamera yang tidak diketahui mereka di saat banyak orang yang meragukan cinta mereka. Akulah salah satunya orang tidak mempercayai tuduhan itu, sayang itu ada, cinta itu ada, peduli itu ada, dan ketulusan itu sangatlah menyentuh kalbu hatiku paling dalam. Jadi Tuhan engkau yang mempertemukan cinta leslar, apapun ujian yang engkau berikan, tetaplah engkau menjaga cinta suci mereka, berkuat, kokoh rumah tangganya, amin. Masya Allah banget ya begitu banyak doa baik begitu banyak dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian juga persahabat kita simak di sini ada postingan juga dari akun Snow Putih Bilar. Momen disaat Bunda Lesti Papa Bilar ini berada di rumah sakit persahabat ya, kalian pasti tahu momen ini dan kita dibikin bikin dengan kalimat juga yang diunggah dua tahun lebih. Dan jika semua hanya kepura-puraan, bila segalanya hanya demi popularitas, nggak akan banyak cido seperti ini. Masa iya, 24 jam mereka acting, tahu-tahu ke Ciduk kencan di candi Bandung, tahu-tahu ngemol bareng, tahu-tahu kesana kemari bareng, punya banyak stok foto dan video manis, diposting, nggak disimpan sendiri sampai berjamur. Dan seprivat itu mereka, tapi masih aja ada yang menuding ini itu Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan Kalau acting nggak mungkin bisa menggerakkan hati ribuan orang untuk sayang ke mereka Kalau mereka dulu awal viral kayak artis lain yang ada di mana-mana manfaatin momen Kayaknya aku bakalan bosan banget deh ngikutin Leslar Larni ada seninya Mata kudu awas, nggak boleh meleng dikit ditinggal bentar vitamin D take down. rasanya pokoknya kayak naik roller coaster dan susah buat berpaling dari mereka pokoknya buat Lesthi Love sekebon wow luar biasa memang benar sekali persahabatnya. kalau acting gak mungkin bisa menggerakkan hati ribuan orang untuk sayang ke Lesti dan Bilar kalian wajib tahu ini persahabat Lesti Bilar memang benar-benar tulus Yuk, sama-sama kita bergandengan tangan untuk selalu kompak dan solid. Hentikan huru-hara sana-sini, kita sebagai fans dukung cinta mereka. Mudah-mudahan rumah tangganya kembali bahagia, kembali rukun, dan semoga Sakinah mewajah dan warohma. amin. Kemudian, juga bersahabat, ya, kita lihat juga nih, ada postingan dari Valles, Ansgarvati, Heliasti. Ada kalimat yang diposting akun abang b dinonaktifkan lagi. Maunya netizen apa sih? Hmm. Persahabat ya. Ini lagi ramai juga bahwa akun papa bilar itu dinonaktifkan kembali, persahabat ya. Netizen emang tentunya selalu saja membuat rusuh, persahabat. Kita lihat juga di kalimat komentar, salah satunya dari akun dia Srihandi Villa. Kasih tahu yang belum tahu, Instagramnya Papa dinonaktifkan di tapi biar akun IG-nya nggak hilang, itu harus diaktifkan sebulan sekali. Hanya buat bukti kalau masih dipakai gitu, kalau nggak nanti bisa hangus, kan sayang followersnya 7 jutaan, banyak begitu. Sahabat ya, pasti Papa B juga tahu, sebulan sekali pasti diaktifkan untuk akun Instagram pribadinya. Kemudian juga persahabat disimak di Ungan IGS-nya Leslar Hong Kong Real ada himbauan untuk semuanya. Dear Lesel lovers Real, jika ada artis atau siapapun yang ngegibahin, tolong jangan DM atau komentar yang tidak baik. Sosial media sekarang sangat rawan. Kalau kalian tidak mau diperkarakan dengan hukum, kalau kalian ngaku fans Leslar, jaga nama baik mereka. Jaga nama baik idola kalian. Jadilah pengguna sosial media yang baik dan bijak Dan jangan memalukan atau jangan bikin malu idola kalian Idola kalian minta mensupport yang tulus dari hati Thanks you orang-orang baik diimbau ya untuk semuanya Jadi jika ada artis lain Atau siapapun itu yang ngegibahin Tolong jangan DM Stop komentar yang tidak baik Karena sosial media sekarang itu sangat rawan sekali persahabat jadi berhati-hati, dijaga ketikan kalian, dijaga omongan kalian, yuk sama-sama kita menjadi fans yang baik. Kemudian juga persahabat ya, disimak nih ada postingan dari Toba Boys semalam, main sepak bola persahabat ya. Memang banyak sekali saat live, banyak pertanyaan mengenai tentunya Papa Bilar. Papa Bilar sepertinya memang absen persahabat ya, semalam main sepak bola bersama Toba Boys. Kita hanya bisa mendoakan semoga silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik antara Papa Bilar dan teman-teman lainnya. Amin. Kemudian, para sahabat juga, dan sebuah kabar yang kita dapatkan di persahabatan, ya, ini mengenai boykotnya yang lesti di Indosiar. Ini banyak sekali ya netizen haters yang menyampaikan bahwa lesti itu benar-benar di boykot. Kita lihat nih, ada salah satu komentar, ini wajib diperhatikan, para ya. di sini bangun akan membacakan kalimat komentar panjang. Kebalik Mbak Indosiar tanpa Lesti kelalaban sponsor pada nggak mau. noh Tadi ada muncul di TikTok kru Indosiar bilang sebenarnya Indosiar udah dari kemarin-kemarin ngundang Lesti di DA. Tapi pihak manajemen Lesti katanya Lesti nggak mau dulu on air di Indosiar. Lesti cuman menerima off air saja. Kemarin aja pas acara dangdut awards kata krunya seharusnya Lesti ada di acara itu. Tapi sama pihak Lestinya di cancel, Leslar sama Indosiar cuman dimanfaatin aja. Kemarin aja pas rating DA turun katanya Bu Harsiwi bilang di YouTube Leslar Love suruh nonton DA. Coba mbaknya baca lagi kata-kata terakhir Bu Harsiwi yang ini. Kata-katanya mengisyaratkan mereka kayak mau pamit gitu. Dengan dengar si bocorannya ada yang bilang Lesti mau bayar penalti ke Indosiar Tapi Indosiar mempersulit Itu persahabat ya Dalam intinya persahabat ya Manajemen Bunda Lesti Kejora Menolak Lesti tampil Di Indosiar Kita hanya bisa berdoa Semoga Bunda Lesti Kejora terus berkarya Terus memberikan karya terbaik Dan semoga semakin banyak dukungan ya Dari orang-orang yang sangat tulus Dari hati mencintai idola Kesayangan kita